terjemah hadis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku kesayangan Allah dan tidak congkak aku membawa panji pujian pada hari kiamat di bawahnya Adam dan yang sesudahnya dan tidak congkak Aku yang pertama pemberi syafaat dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat dan tidak congkak Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkannya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir dan tidak congkak. Dan akulah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah dan tidak congkak. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab ahlaknya adalah Al-Quran. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Muslim. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Aku diberi oleh Allah, hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. Maksudnya, Ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam. Hadis riwayat Ahmad, kepada Rasulullah Wasallam disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab, aku tidak diutus untuk melontarkan kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa, rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas Raudiahullohu Anhu. Pembantu rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aku membantu rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh, ah, terhadapku dan belum pernah beliau menegur, kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini? Hadis Riwayat Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam sehingga kedua kakinya bengkak, Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling dermawan, murah tangan, dan paling berani. Hadis riwayat Ahmad Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. (Hadis Riwayat Bukhari: Aku Muhammad dan Ahmad, terpuji yang dihormati, yang menghimpun manusia). (Nabi, Penyeru, Taubat, dan Nabi, Penyebar, Rahmat, Hadis Riwayat Muslim)